Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat datang Para siswa calon siswa SMK NU in Ma'ribudus Inilah SMK NU in Ma'ribudus Yang gedungnya cukup representatif Dan cukup memadai untuk belajar Di sekolah ini Mudah-mudahan pada pagi ini kalian semua dalam masa pandemi ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti kegiatan MPLS dari awal hingga akhir. Perkenalkan nama saya Pak Bambang Rusmanto yang selama ini mengajar bimbingan dan konseling. Perlu kalian ketahui bahwa kalian sekolah di sini harus tahu apa tuh SMK NU Ma'arif Kudus ini oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan memberikan materi dengan topik pengenalan lingkungan sekolah khususnya sekolah SMK NU Ma'arif Kudus anak-anak yang kami banggakan kalian semua otomatis Punya keinginan sekolah di sini dengan memiliki tujuan, maksud dan tujuan kalian paling tidak harus jelas. Kalian nggak usah pusing karena di sini adalah tempatnya untuk belajar, mencari ilmu, bakal pengetahuan, keterampilan, dan yang lebih khususnya adalah untuk e, mencari lowongan kerja. Tapi perlu kalian tahu, bahwa di sini kalian... Paling tidak harus tahu, ya visi dan misi sekolah SMK NU Maributus. Visi misi visi sekolah SMK NU Maributus di sini yang jelas di sini adalah sekolah menengah kejuruan nahdlatul ulama yang berwawasan global, ya itu visinya. Sehingga sekolah ini dilihat dari visinya ini adalah akan membuat siswa itu bisa Ya, menjadi terkenal ke tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kemudian, misinya, misi sekolah SMK ini masih putus. Di sini, yang ada beberapa, yang pertama adalah menyelenggarakan pembelajaran yang berasaskan alisunah wal jamaah. Nah, yang pertama dari misi itu, yang mungkin dari MTs tidak masalah, tapi yang dari SMP kemungkinan memang butuh penyesuaian. Ya, di sini memang sekolah yang berwawasan tradisional wajah jamaah Minimal, sekolah kalian di sini bisa menerapkan agama, ya, agama dengan baik. Kemudian, misi yang kedua membentuk sikap yang berakhlakul karimah, ya, berakhlakul karimah, sehingga kalian paling tidak memiliki sikap, ya, nanti kalian di bentuk menjadi siswa yang memiliki sikap sikap yang berpunya punya akhlak ya sikap yang bisa dilihat orang lain beda dengan sekolah-sekolah lain kemudian yang ketiga misi yang ketiga adalah menghasilkan lulusan yang kompeten dengan berbasis religius sosial dan berbudaya industri disinilah yang membedakan sekolah SMK N Maributus dengan sekolah lain. Ya, di sini memang paling tidak ya dengan misi ini siswa kalian nanti paling tidak akan mendapatkan kesempatan. Kalian semua akan dibekali untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan ya, sehingga dari awal menjadi siswa sampai nanti lulus pun akan diperhatikan. Ya. Kemudian mempunyai karakter karakter yang tinggi dan mempunyai budaya budaya industri yang bagus ya. Jadi di sini nanti kalian itu di jalur mungkin ya kalau jalan nanti lewat jalur hijau ya jalur hijau di sini ada nanti siswa kalau jalan lewat jalur hijau itu yang sudah ditetapkan cat hijau itu ya itu. Kemudian kalian paling tidak nanti mendapatkan bekal menjadi karakter dan mendapatkan suatu kesempatan untuk memperoleh suatu pekerjaan sesuai dengan minat kalian di industri. Nah itu untuk misi yang ketiga. Dan itulah yang ada di sini, visi-misi SMK NU Ma'ributus Ma yang menjadikan bahan ya pemikiran kalian nanti Seandainya sudah mendapat, ya kalian sudah ditetapkan menjadi siswa SMK NU Maributus, paling tidak harus bisa menerapkan visi dan misi sekolah SMK NU Maributus. Kemudian daripada itu, kalian paling tidak yang lebih khusus lagi, kalian paling tidak harus tahu sehingga kalian selama ini mungkin ada yang ragu, ya ada yang ragu kira-kira saya ini ngambil jurusan ini di sekolah ini ada jurusan lanjut apa saja nah inilah nanti perlu kami uh, sampaikan untuk jurusan atau program keahlian yang ada di SMKN Umari Kudus jurusan yang pertama di sini ada uh, jurusan ya teknik instalasi listrik kalian nanti yang bagi yang mendaftar ke teknik instalasi tenaga listrik nggak usah khawatir ya nanti kalian jangan merasa takut nanti apabila nanti eh, kalian nanti terlalu Ini -ke kemarin yang daftar di awal itu merasa pak nanti kalau saya ngambil jurusan listrik ini bagaimana pak saya takut ada yang seperti itu nah nanti akan kalian akan dibekali ya dibekali tentang ilmu kelistrikan ya disitu nanti akan dibekali bagaimana atau perawatan alat-alat rumah tangga ya kemudian adanya perawatan AC nah itu bidang yang akan disampaikan antara lain untuk teknik tenaga listrik kemudian prospek prospek itu peluang kerja ya ini yang penting kalian juga pikirkan bahwa sekolah SMK itu beda dengan SMA. Kalau SMK itu memang, kalian paling tidak begitu lulus. Itu punya eh, pemikiran untuk kerja, ya, sebagian besar SMK ini nanti begitu lulus, berpikir untuk jangka panjang, yaitu bekerja, tapi juga... Ada yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, khusus untuk tenaga listrik, ini peluang atau perspektif kerja nanti kalau sudah lulus. Dari beberapa angkatan pertama, ini yang bisa diserap di beberapa perusahaan. Antara lain ada yang di Jarum, PT Pura, ya, kemudian ada di PT Pama, Politron, kemudian ada yang di PLTU, dan sebagainya. Itu nanti kalian bisa melihat ya di profil untuk jurusan listrik. Kemudian yang kedua, ini adalah jurusan Teknik Otomasi Industri. Nah, teknik Otomasi Industri di sini itu program 4 tahun, beda dengan jurusan yang lain. Kalau 4 tahun itu panjaga butuh mental kesiapan mental dan memang butuh keyakinan ya jangan sampai uh, kalian sudah terserap atau diterima di teknik otomasi industri kalian kendor ya minat kalian untuk belajar di otomasi industri menjadi kendor nanti kalian akan di sana akan diajari ya bagaimana pemrogramer mekanik mesin mekanis mesin industri di sana ada kemudian juga peluang kerja peluang kerja otomasi industri juga dari awal juga sama dengan listrik jadi ada yang kerja diserap di PT Jarum di Jabaku Karaba ya. kemudian di beberapa perusahaan baik di daerah maupun di luar daerah ini otomasi industri kemudian yang ketiga itu adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, selama ini masyarakat nampaknya masih punya pemikiran ya bahwa TKR atau teknik kendaraan ringan otomotif selama ini masih menjadi dominan ya, masih di nomor satukan. Nampaknya masyarakat seperti itu. Sehingga dari awal peminat untuk masuk jurusan TKR ini lebih lebih tinggi. Ya, di situ nanti yang mengambil jurusan TKR ini akan dipekali, ya akan dipekali menjadi tenaga teknisi, ya teknisi untuk uh, keterampilan di bidang mobil roda empat, ya di sana nanti akan diajari demikian pula bengkelnya yang cukup representatif. Ya, tidak kalah dengan jurusan yang lain karena dari jurusan-jurusan sekolah lain mereka akan tergiur dengan jurusan TKR. Bahkan selama ini banyak sekolah-sekolah lain yang datang ke sekolah kita untuk mengadakan kunjungan, ya, kunjungan. Jadi di sini ingin ngasuka uruh, ya. Kemudian ingin melihat dari dekat bagaimana to, nampaknya. E, sebenarnya jurusan TKR itu seperti apa Ya Mereka setelah melihat kondisi di lapangan Memang ya tertarik dengan jurusan teknik kendaraan ringan otomotif Peluang kerja Nah, peluang kerja selama ini untuk jurusan TKR Wah, ini yang mendominasi juga Banyak yang terserap kepala alumni atau siswa bahkan kelas kelas 12 yang usianya sudah 18 tahun mereka akan tertarik dan ingin mendaftar ya dengan adanya lowongan-lowongan pekerjaan di berbagai perusahaan industri ya antara lain di PT Jarum PT Pura, eh, Pura ya juga ada kemudian Astra Group kemudian ada yang di PT Nissan dan sebagainya nah itu memang butuh ya istilahnya memang menat mental yang cukup dan memiliki keterampilan serta sikap sikap yang diinginkan oleh perusahaan kemudian yang keempat keempat itu adalah teknik bisnis sepeda motor ya atau dikenalnya TBSM Nah, jurusan ini memang banyak e, siswa dan orang tua yang ingin memiliki e, lowongan atau kesempatan bekerja dengan cepat. Karena di sini TPSM akan dibekali siswa itu menjadi tenaga teknisi di bidang sepeda motor roda dua. Ya, selain alumni atau siswa itu nantinya, bisa bekerja di menjadi tenaga teknisi di beberapa industri perusahaan Mereka juga bisa berwirausaha ya, Dengan bekal ilmu pengetahuan keterampilan yang dimiliki Yaitu TPSM Kemudian berikutnya adalah teknik promosinan. ya Dari awal dulu, awal pertama kali Ini adalah ada hanya dua jurusan waktu itu Ya sejak berdiri pada tanggal 17 belas Juli dua ribu sembilan ini hanya ada dua jurusan waktu itu sehingga teknik pemesinan adalah jurusan yang pertama kali ada di SMK Inumahir Putus ini nggak usah nggak perlu asing ya atau masyarakat sudah mengenal bahwa jurusan pemesinan di sini nggak bisa diragukan baik itu, keterampilan yang dimiliki yang dibekalkan dari Bapak Ibu guru kepada siswa maupun hasil mereka sudah menyerap dan bisa memanfaatkan ya dan bisa diterima di industri. Ya, ini untuk teknik pemesinan nanti akan diajari bagaimana ngefris ya. Jadi ada teknik bubut, ngefris, kemudian CNC maupun AutoCAD, nggak usah asing, nggak usah takut ya. Kalau nggak bisa, semua nanti akan diajari oleh bapak ibu guru yang handal ya, memiliki suatu kemampuan ya di bidang uh, pemesinan Kemudian, untuk prospek demikian pula teknik momensin, wah ini yang juga sangat luas, jadi selama ini, untuk jurusan teknik mesin ini mereka sudah, alumni sudah merasa-merasakan tidak usah khawatir, mereka akan merasa kalau peluang kerja jurusan itu luar biasa, bila dibanding dengan jurusan lain mereka bisa bekerja di, pertama yaitu ada Jarum, ya PT Pusaka Raya ya. kemudian ada yang di Astra Group, Trimitra Jakarta dan sebagainya. Untuk selanjutnya adalah ya, teknik pengelasan. Nah, inilah teknik pengelasan ya, itu ada gedungnya yang cukup megah ya, ada di belakang eh, di sebelah barat ya. Di sana sudah ada gedung pengelasan yang sangat beda dengan sekolah SMK yang industri yang lain di sini e, memang sudah disediakan fasilitas satu e, tempat itu untuk kegiatan ya praktek jadi siswa akan mendapatkan kesempatan untuk praktek satu satu ya jadi sana sudah ada ruangan-ruangan khusus untuk praktek itu teknik kelas dan mereka nanti atau kalian nanti pada nantinya akan akan dibekali Bagaimana ngelas yang baik kalian jangan merasa takut kalau kelas itu nggak dapat kesempatan sehingga nampaknya ya memang butuh minat diri kalian yang jurusan pengelasan ini bisa mempunyai suatu apa ya pemikiran yang baik ya besok Suatu saat nanti memang banyak perusahaan itu akan melihat jurusan peng, eh, kalian itu ya siswa yang sudah lulus yang akan dilihat dan akan diminati oleh beberapa perusahaan. Selama ini juga teknik pengelasan itu memang sudah nggak asing, mereka sudah mendapatkan kesempatan bekerja di beberapa perusahaan baik di daerah maupun di luar daerah, ya jadi mereka sudah ada yang bekerja di PT jarum trimitra itu ya di luar daerah kemudian Astra pun ada ini antara lain e, untuk jurusan pengelasan Oke selanjutnya untuk jurusan yang terakhir yaitu jurusan teknik komputer dan jaringan ya, atau TKJ. Ya, jurusan ini biasanya memang banyak yang diminati oleh para siswa putri. Biasanya, ya, siswa putri. Ya, walaupun mungkin jurusan yang lain seperti listrik itu juga ada siswa putrinya. Ya, nah, TKJ ini adalah dari awal juga berdiri. Ini memang e, tidak diragukan, tidak bisa diragukan. Karena siswa akan dibekali bagaimana atau memprogram Mer komputer, kemudian siswa juga dibekali untuk uh, servis ya, servis komputer, hardware, maupun software, ya. Dan di, di sana nanti oleh Bapak Ibu guru akan juga siap memberikan pelayanan, membimbing kalian, mengarahkan kalian menjadi tenaga-tenaga teknisi komputer ya. Dan memang peluang juga peluang kerja untuk teknik komputer dan jaringan di sini banyak sudah mereka dapatkan kesempatan bekerja di beberapa instansi juga ya. Dan sebagian besar juga ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu untuk TKJ ada yang juga kerja di PT Sami ya di sebara PT dan sebagian juga ada yang berani kerja di luar daerah yaitu di Asra serta juga Trimitra di sana ada pun ya TKJ di, nggak bisa dilakukan lagi dan ini memang kesempatan sama sih ya kesempatan sama untuk bekerja di luar daerah karena kalian semakin berani kerja, berani tantangan kerja di luar daerah walaupun tergaji insya Allah kesempatan yang kalian dapatkan juga lebih tinggi itu jurusan yang perlu kalian ketahui ada tujuh jurusan di SMK ilmu hari kalian sudah menempati mudah-mudahan kalian di tujuh jurusan itu juga sesuai dengan minat yang kalian miliki kemudian selain itu juga ada sarana prasarana nah Berbicara mengenai sarana dan prasarana SMK Enomadi nah di sini sudah katanya orang banyak, ter, ya. SMK Enomadi sudah terkenal, katanya ya, termasuk orang tua yang mendaftarkan. Orang tua kalian yang mendaftarkan kemarin, saya tanya, mengapa alasan kepingin daftar sekolah ini? Di situ punya, uh, punya alasan karena sekolah ini. Maju Pak, kalau ini gedungnya baru, gedungnya tingkat dan lain sebagainya. Jadi sarana prasarana juga peresensatif, baik itu dari gedung, dari ruang kelas, ya. Dan kalian juga tahu lapangannya yang juga cukup luas ini, ya. Kemudian ada pohon-pohon yang sudah ya cukup rindang. Ini sebentar lagi akan jadi pohon yang untuk bisa berteduh, ya. Dan memang cukup ya memenuhi persyaratan untuk belajar. Ya. Kemudian sarana yang ada di sini memang selain gedung juga ada lapangan tadi sudah saya sebutkan, lapangan untuk kegiatan ekstra kalian. Ya, nantinya ada beberapa ekstra yang ada di SMK Negeri Putus yang kalian perlu mungkin ya, untuk meningkatkan mengembangkan bakat kalian beberapa ekstra yang ada di sini ada pramuka itu wajib untuk kelas 10 nanti kemudian ada ekstra pencak silat ada ekstra karate ada ekstra rebana ada ekstra jurnalis kemudian bola voli dan ekstra sepak bola ya ada lagi yang lain ini ekstra yang ada di sekolah dan juga ada ekstra tentang baca tulis al-qur'an Nah, di sini yang menjadi citra sekolah kita nanti ada ekstra itu dan akan mengambil guru ngaji ya dari kiai dari pondok yang Bu Putus ya biasanya itu ngambilnya di sana sehingga nanti jangan khawatir ya dengan adanya sarana prasarana ini kalian menjadi kendor patah semangat wah saya nggak bisa bagaimana saya ini jangan minat tapi takut nggak bisa. Nah disinilah tempatnya, wadahnya, ya untuk bisa me mengikuti, ya, mengikuti kegiatan ekstra yang ada di sekolah NU Maribokus. Dan yang satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya bursa kerja khusus atau istilah dikenal dengan BKK. Disinilah peranan yang kalian perlu tahu di sini, bursa kerja khusus akan memberikan pelayanan ya membimbing kalian membekali kalian nanti membekali siswa dan juga alumni supaya siswa dan alumni ini bisa terserap di dunia industri atau perusahaan mulai ya mulai kalian nanti eh, apa dibekali tentang psikotes ya tentang psikotes Cara mengerjakan bagaimana kemudian nanti akan dibekali wawancara, ya, wawancara karena rata-rata siswa itu, kalau ya, saya kandang istilahnya, kalau di dalam itu, wah, berani ngomong tapi begitu di luar ya, apalagi di depan tim, ya, wawancara dari industri melempem. Nah, inilah kelemahan. Selama ini yang memang butuh pelatihan, kalian nanti akan diajari ke sana tim untuk apa kegiatan wawancara. Kemudian selain wawancara nanti akan kalian dibekali eh, tentang tes kesehatan atau medical check up apa toh yang harus disiapkan untuk mempersiapkan kegiatan medical check up. Nah itu nanti akan dibekali. Bahkan sampai kalian nanti kalau sudah lolos diterima di perusahaan Sampai dihantar sampai ke perusahaan Diserah terimakan oleh kepada perusahaan Nah disinilah pelayanan bursa kerja sampai sebegitu Jadi kalian nggak usah khawatir Bahkan selama ini bursa kerja khusus di SMK Inumariku itu sudah menggandeng beberapa perusahaan sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan, nggak usah ragu dan nggak usah khawatir kalian, ya asal memang kalian itu tujuan sekolah di sini kepengen kerja, insya allah dan ada minat mau daftar, insya allah kalian akan bisa tersalurkan di perusahaan. nah itu peranan bursa kerja khusus atau BKK, ya di sini memang cukup Ya, membantu memberikan pelayanan siswa dari tidak tahu ya kalian sebagai siswa itu apa e, melamar kerja sampai nanti kalian diterima di perusahaan sampai diantar diserahkan ke perusahaan wah ini yang luar biasa makanya di sini kalau saya melihat Seolah-olah sekolah kita itu adalah sekolah yang terlalu apa ya. Memberikan kesempatan yang luas luar biasa pada siswa. Siswa yang terlalu memberikan lebih nilai lebih, ya karena nggak ada sekolah lain yang seperti sekolah SMK NU, Ma'arif Kudus. Nah, itulah beberapa materi yang kami sampaikan. Harapan saya di sini memang anak-anak yang baik ini, yang saya banggakan ini, paling tidak kalian memang benar-benar ya punya tujuan yang murni, tujuan yang mulia. Sehingga nanti pada akhirnya kalian memang tidak sia-sia selama kalian sekolah di sini ya, dari awal diterima sampai nanti itu bisa diterima di beberapa perusahaan. Jadi tujuh jurusan ini ya. Kalian nanti akan mendapatkan kesempatan yang sama, yaitu ada perusahaan tadi yang sudah saya singgung, ada PT Jarum Kudus, ada yang dari PT Astra Group, baik Astra Daihatsu Motor maupun Astra Honda Motor, kemudian ada yang PT Pusaka Raya, ada yang PT Pama Tambang, ya di Kalimantan. Wah, itu gajinya tinggi itu semua itu tadi kalau kalian memang semangat untuk bisa bekerja di luar daerah bahkan di luar Jawa finansial yang kalian dapatkan gaji yang kalian dapatkan jauh lebih tinggi mungkin malah melebih dari bapak ibu guru bahkan orang tua kalian nah, harapannya di sekolah ini seperti itu jadi kalian di, di, dibimbing dididik memiliki suatu bekal ilmu pengetahuan, ya dan mempunyai satu keterampilan sehingga nantinya memang uh, bisa terlaksannya. Tapi semua itu memang perlu kalian ketahui bahwa semua itu pakai aturan. Jadi di sini memang apalagi di masa pandemi ini kalian juga harus ya tahu bahwa kalian sekolah di sini juga tidak boleh ya jangan lupa pakai masker ya pakai masker Nah ini nanti juga uh, wajib ya kalau kalian nanti misalkan diberi kesempatan untuk terhadap muka itu wajib setiap siswa maupun personel guru bapak ibu guru dan karyawan wajib memakai masker kemudian setelah itu cuci tangan ya dan jaga jarak. Nah, ini kemudian juga butuh pelatihan-pelatihan, bimbingan, dan lain sebagainya. Sehingga dari materi yang dapat kami sampaikan, kalian, paneda menjadi suatu bekal. ya, Menjadi bekal, dan nanti kalian bisa terserap dari beberapa perusahaan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini kalian bisa menjadi suatu perhatian, kalian jadi bahan renungan, ya. Dan pada akhirnya kalian memang butuh persiapan, karena tiga tahun dan empat tahun yang otomasi industri ini butuh persiapan mental yang benar dan butuh kedisiplinan yang tinggi sehingga. Dari, dari beberapa perusahaan ini enggak ragu pada akhirnya kalian juga bisa mendapatkan kesempatan bekerja di di industri. Kemudian juga di sini ada juga kesempatan untuk bisa kuliah. Harapan saya dengan modal mental yang kalian dan kedisiplinan yang tinggi, mudah-mudahan kalian semua bisa terwujud apa yang kalian inginkan selama menjadi siswa dan kalian menjadi alumni mudah-mudahan masa depan kalian lebih cerah sesuai dengan keinginan dari beberapa orang tua kalian yang mempunyai keinginan untuk menjadikan anak-anaknya lebih nasibnya lebih tinggi nasibnya lebih baik ketimbang orang tua itulah yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan e, banyak manfaatnya kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada suatu pertanyaan kekurangan pahaman kalian bisa menghubungi pada saya atau bisa ketemu langsung di ruang BK nanti kami akan memberikan pelayanan yang puas ya dengan beberapa bapak ibu guru bimbingan dan konseling antaranya ada saya sendiri kemudian ada Bu Felina kemudian ada Pak Surahmat dan juga ada Bu Ana Paiko di situ ada empat guru bimbingan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.